Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya akan sharing tentang homing cycle ya terutama untuk mesin CNC yang berbasis arduino grbl nah, seperti yang saya punya ini nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mengaktifkan homing cycle ini dan cara setting di grbl nya nah, mungkin video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang tentang pemasangan limit switch. nah ini kan sudah terpasang Ini. Nah, sana. karena memang um, untuk mengaktifkan homing cycle ini salah satu syarat wajibnya itu bahwa limit switch nya itu sudah terpasang dan dipastikan berfungsi dengan baik ini kan di video sebelumnya sudah kita tes ya dia bisa berfungsi dengan baik jadi tanpa limit switch ini homing cycle nggak bisa diaktifkan Oke, mungkin sebelum masuk ke intinya, akan saya demokan dulu ya, uh, homing cycle itu seperti apa sih. Oke, ini CNC-nya baru dihidupkan ya, posisinya ini random. Uh, kita akan lihat uh, apa yang akan terjadi kalau kita perintahkan dia melakukan homing cycle ya. Kita perintahkan dari komputer, dari Universal Geocode Sender dengan perintah uh, $H atau ada tombol yang sudah tersedia situ. Tulisannya $H, itulah perintah untuk melakukan homing. Oke okay, saya pencet ini Nah setelah diperintahkan maka dia akan bergerak secara otomatis ya Mencari titik home nya Yang letaknya adalah di salah satu sudut ya Nah kebetulan yang ini di setting ini saya pilih yang sudut kanan depan sana ya Nah itu sudah berhenti itulah posisi home nya Uh, di kanan depan ya nah, Sebenarnya bisa kita pilih Dimanapun Kan sudutnya ada empat Bisa kita pilih salah satunya Atau kita coba satu lagi ya Yang kiri ya Sebelah kiri Oke kita coba sekali lagi uh, Settingannya sudah saya rubah uh, Homing posisinya ada di sebelah kiri Kiri depan ya Oke kita coba lagi Nah uh, urut-urutan gerakannya sama hanya saja mungkin arahnya berbeda. Nah ini gerakannya kan ke kiri ya karena yang dipilih memang di posisi kiri. Nah itu sudah berhenti itulah uh, posisi home-nya di sebelah kiri depan. Jadi mungkin pemilihan posisi uh, titik homing-nya itu disesuaikan dengan uh, keperluan ya misalnya kalau di sebelah kiri ini kan uh, mungkin supaya uh, mata spindle mudah diganti ya kan dekat lebih dekat ke sebelah kiri. Oke mungkin selanjutnya kita lihat detail urut-urutan gerakannya ya, karena ini berkaitan dengan setting di grbl nya. Karena tadi terlihat ya ada detail gerakan uh, maju mundur maju mundur itu nanti settingnya ada di GRBL jadi kita lihat dulu gerakan detailnya tuh seperti apa aja sih oke akan saya ulangi sekali lagi ya, kita lihat detail gerakannya karena ini berkaitan dengan setting di GRBL, nanti urut-urutan gerakannya itu semuanya harus kita define di GRBL oke kita lihat nah ini Z menuju ke switch sampai kena ya Nah, begitu kena, mundur lagi, kemudian diulang dengan kecepatan yang lebih lambat sampai kena lagi baru dia mundur kemudian langsung melanjut ke X sama, ini sampai kena sweet, mundur lagi, kemudian diulang dengan kecepatan yang lebih lambat sampai kena lagi kemudian mundur nah itu selesai, itu urutan, -urutan gerakannya di masing-masing sumbu sama ya oke selanjutnya mungkin kita lihat di parameter GRBL nya ya apa saja sih yang harus disetting Oke sekarang kita lihat parameter grbl-nya apa saja yang harus disetting untuk mengaktifkan homing cycle ini Nah di sini saya gunakan universal gecode sender Nah di sini sehabis kita open connection ke CNC akan muncul list parameter ya yang di konsol ini Nah kita lihat di sini ada enam parameter yang harus kita setting eh, terkait dengan homing cycle yaitu parameter nomor 22 sampai 27 ya. Ini. Ini yang depannya homing-homing ini. Ada 6. Nah, untuk nyetingnya ke setting firmware setting. Mulai dari 22. Nah yang dua-dua ini, ini judulnya Homing Cycle Enable ya. Dari namanya saja sudah kelihatan untuk mengenablekan kita isi satu ya. Nah di atas Homing Cycle Enable ini ada Hard Limit Enable Ini opsional untuk Homing Cycle, jadi untuk mengaktifkan Homing Cycle itu Hard Limitnya eh, nggak perlu Enable juga nggak apa-apa. Nah, di sini saya fokus, ini saya disable dulu Hard Limitnya. Nah ini setelah di -kan, mungkin harus dilengkapi ya dilengkapi eh, parameter yang lainnya Ini yang pertama homing direction invert ini menentukan titik mana atau sudut mana yang dijadikan sebagai posisi homing ya Ini kalau kita isi nol itu nanti eh, posisi homingnya ada di kanan atas ya Maksudnya kanan atas itu kalau kita lihat di layar itu posisinya kanan atas dan kalau diisi satu seperti ini posisinya kiri atas posisi homingnya. Nanti diisi dua itu posisinya kanan bawah dan diisi tiga itu posisinya kiri bawah. Jadi bisa dipilih posisinya sesuai dengan keperluan. Biasanya ini untuk keperluan operasionalnya kemudahan mengoperasikan CNC. Kemudian yang empat lainnya mungkin berkaitan dengan gerakan-gerakan detil yang sebelumnya saya tunjukkan. Itu kan sehabis kita memerintahkan untuk melakukan homing, dia kan langsung bergerak menuju limit switch ya. Nah, waktu bergerak menuju limit switch itu kecepatannya di sini, di parameter nomor 25. Ini saya set 2000, itu satuannya milimeter per menit ya. Begitu diperintahkan eh, melakukan homing, dia langsung bergerak menuju switch dengan kecepatan 2000 mm per menit. Kemudian kan begitu kena switch, kemudian dia kan mundur lagi ya, nah, itu mundur lagi, itu dengan jarak 5 mm. Nah ini, dengan jarak 5 mm nih, homing switch pull off distance. Itu setelah kena, dia mundur lagi. Nah, tujuannya untuk melepas switchnya, ya. Kemudian, setelah mundur sejauh sejauh pull of distance ini, ini saya set lima. Kalau yang di saya itu kan eh, sebelumnya ditunjukkan dia maju lagi, tapi dengan kecepatan yang lebih pelan, ya. Nah, itu kecepatannya ini. Homing locate fitrate rate nah, itu maju pelan-pelan. Kalau di sini saya set 50 mm per menit kenapa lebih pelan itu tujuannya supaya istilahnya enggak kebablasan Nah kalau tadi kan cepat itu kan mungkin kebablasan dikit diulangi kemudian maju lagi pelan-pelan dengan kecepatan yang jauh lebih pelan ya ini kecepatannya 50 mm per menit nah seperti itu setelah uh, maju terus kena switchnya lagi kan dia mundur lagi ya mundur lagi nanti jauh sejauh uh, homing Uh, switch pull off distance ini mundur 5 kalau di sini ya kasusnya. kemudian bagaimana dengan nomor 26 ini 26 kan homing switch di bounce delay ini sebenarnya delay sewaktu uh, switchnya kena ya begitu switchnya kena itu karena diperkirakan ada flicker ada noise maka ditunggu selama delay ini di sini saya set 250 milisecond supaya uh, lebih stabil Oke mungkin parameter ini ceritanya seperti itu ya. Sebenarnya ada dua parameter lagi yang. Uh, harus di set. Ini nih yang sini, Yang maksimum travel ya. Mungkin yang penting adalah X dan Y. Tapi ini kaitannya dengan angka dari koordinatnya Atau mungkin saya demokan dulu. Sebenarnya waktu homing cycle tuh. Uh, angka koordinatnya seperti apa sih. Yang pengaruh adalah yang di sini ya, yang di uh, mesin, mesin position ini, karena memang homing cycle itu dalam rangka mensinkronkan antara uh, posisi mesin secara fisik dengan angka di sini. Oke kita demo lagi. Oke sekarang uh, akan saya ulangi ya melakukan homing cycle sambil kita perhatikan angka di mesin position ini ya, karena memang homing cycle ini itu pengaruhnya ke Mesin position ini, kalau yang posisi ini, kan kita bisa atur-atur uh, sesuai kebutuhannya. Kita bisa zero kan di mana saja. Tapi kalau yang mesin position ini hanya bisa kita setting pada saat kita melakukan homing cycle. Oke, okay, kita lihat ini perintahnya yang ini. Nah, ini posisinya masih random ya. Nah, kita lihat dia melakukan. Nah, mencari titik homing secara otomatis, kita tunggu sampai selesai. Nah, nanti, begitu selesai akan ada perubahan di mesin posisi ini. Ya, kita tunggu. Nah, udah selesai. Ini hasilnya. Posisi sekarang itu ada di minus 5, minus 5, minus 5. Ini kenapa angkanya minus 5? Karena uh, di sudut sana kan sebenarnya titik 0, 0, 0 ya. Terus min 5 dari mana? Min 5 adalah jarak tadi yang back off-nya ya. Kalau kita lihat di sini. Nah ini. 5 adalah hasil ini ya dia mundur 5 5 mm artinya begitu dia nyampe di ujung dia akan mundur lagi 5 mm sehingga koordinatnya adalah minus 5 karena asumsinya di sudut kanan atas itu adalah 000 sehingga kalau dia mundur itu minus sebagaimana bagaimana jika posisinya di sebelah kiri atas homingnya kita ubah dulu Nah, ini supaya homingnya di sebelah kiri kita isi satu ya. Nah kita ulangi lagi homingnya. Dia akan melakukan prosesi gerakan seperti sebelumnya, hanya mungkin mulainya dari situ. Nah nanti kita lihat ya setelah selesai mesin posisinya ada di mana. Ini belum selesai jadi belum diupdate nah, Sudah diupdate Angkanya adalah Minus 595 Nah ini dari mana Nah kita lihat Ini angkanya dari sini ya Ini kan yang X Lebarnya 600 Ini. Ini yang X Lebarnya 600 Sehingga titik paling kiri Itu asumsi uh, Mesin menganggap sebagai titik X nya 600 Atau minus 600 Nah tadi begitu Nyampe ke 600 Dia akan mundur 5 mundur 5 itu bergerak ke arah kanan sehingga posisi sekarang ada di uh, minus 595 nah seperti itu yang Y nya kan tidak berubah ya Z nya juga untuk X nya nah angka ini pengaruhnya seperti itu ya jadi uh, maksimum travel dan maksimum travel di X dan Y ini itu nanti akan menentukan angka koordinat di mesin position ini Seperti mungkin uh, saya gambarkan dulu, mungkin ya di kertas bentar. Oke, untuk angka koordinat dari mesin position itu mungkin ceritanya seperti ini ya. Uh, di sini sudah saya gambarkan, ini adalah area dari CNC untuk GRBL sendiri. Itu dia menganut sistem uh, mesin position area negatif ya. Jadi seperti ini. Artinya bahwa semua titik di area CNC itu bagi mesin nilainya adalah negatif. Jadi, mesin akan menganggap koordinat nol nya akan selalu berada di kanan atas sini ya. Sehingga karena nol-nolnya di sini, semua area di sini, posisinya itu negatif. Ini cerita tentang mesin position ya, bukan working position. Kalau working position kan zero bisa kita set di mana aja sehingga bisa jadi angkanya positif. Tapi untuk mesin position itu selalu negatif. Nah, seperti ini. Nah, tadi uh, waktu kita melakukan homing position ke arah sini, ke titik ini, uh, kan dia setelah mentok ke ujung, mundur ya. Nah, tadi angka minus 5, minus 5 itu ada di sini ya. Jadi sebenarnya angka efektif dari area mesin itu ada yang di kotak tengah ini. Kalau yang ujung ini kan dia uh, mentok switchnya. Ya. Begitu mentok switch ke 00, dia akan mundur sejauh back off distance-nya. Tadi saya set 5, sehingga titik sini adalah minus 5, minus 5. Nah kemudian uh, waktu kita coba homing posisinya di kiri atas di sini. Nah itu kan angkanya uh, x nya minus kian dikurangi backup ya Karena memang uh, bagi mesin x di sini itu nilainya negatif Hingga tadi kan dapat karena uh, maksimum travel travelnya 600 jadi di titik ini Itu tadi x nya adalah 600 dikurangi 5 ya Jadi 595 minus di titik ini Begitu juga nanti kalau kita uh, memilih homing position di dua titik lain, yang bawah, itu sama. Jadi kalau di sini kasusnya nanti yang dihitung adalah uh, maksimum travel di Y-nya. Dikurang back off-nya. Yang di sini juga sama. Begitu kita melakukan homing, uh, bila titik yang dipilih ini, maka hasil akhirnya adalah di titik ini adalah minus X minus Y. Dikurang uh, ditambah 5, kalau ini kan base-geser ke kanan ya, jadi ditambah 5. Nah, seperti ini, seperti itu. Jadi, XC nya ini adalah angka tadi ya, maksimum travel tadi yang XC. Nah, mungkin ceritanya seperti itu. Oke, mungkin untuk uh, video homing cycle saya cukupkan sekiannya sebenarnya ada ini. Uh, Hal-hal yang menjadi kesalahan waktu setting homing cycle, tapi supaya durasinya nggak terlalu panjang, mungkin saya cukupkan sekian ya. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.